oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya saya mau membuat tutorial tentang pembuatan penyemprotan pakai balsam untuk mengusir hama dan kemarin saya contohkan videonya ya untuk video terong tuh tahan penyakit dan untuk yang lainnya daunnya kuning dan pada lain tentang Penyemprotan pakai balsem Ini cara aplikasi untuk pembuatan untuk penyemprotannya. Ya, yang pertama sediakan air yang mendidik Nah, ini setelah airnya mendidik kita tuangkan. Kita tuangkan air yang sudah mendidiknya, dan ini saya pakai balsem geliga. Tapi kemungkinan balsem apa aja bisa, dan saya pakai yang balsem otot geliga, dan untuk air yang mendidiknya. Ini satu sendok mainan anak. Ya, satu sendok mainan anak saya buat penyemprotan untuk tiga tangki. dan ini kita masukkan. Ini untuk air yang mendidik supaya balsem kita jadi luntur ya dan untuk tambahannya saya kasih ini utaradab kebaliknya obatnya saya kasih tiga tiga sendok utradap tiga sendok terhadapnya kita aduk-aduk untuk, untuk untuk yang hama Oke okay, setelah itu kalau yang sudah diaduk dengan rata kita masukkan di botol aqua dan ini bisa dikasih air tambahan juga Air yang mendidih untuk memastikan supaya balsemnya tercampur rata, dan kita. dan ini ya udah jadi oke ini ya sudah jadi ini buat penyemprotan besok ya dan mulai waktu aplikasinya dari pukul 6 sampai pukul 9 aja ya jangan sampai kesiangan kalau aplikasi sorenya pukul 4 sore sampai pukul 6 magrib sore ya ini yang biasa saya gunakan dan sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat dan selamat mencobanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh